Nah, mudah-mudahan kita bisa bantai minimal 200. <klihat> itu namanya bukan bantai 200. Normal, bantai itu 30. Bye-bye, Mama. Apa enggak Yokohama marinos os. Club International Cup, semifinal, semifinal cuy. Bantainya sih cuy. Yokohama, Yokohama. Kau pada sakit semua sih, hewan. Radios, twi di, semua twi di. Tapi striker gue boleh pada sehat, wakafiat, hamka. Jadi. Nah, mudah-mudahan kita bisa bantai minimal 2-0 <tuh> itu namanya bukan bantai 2-0 normal bantai itu 3-0 ya, ya ya ya ya oh oh, oh. Asuh, gimana gul, gul, gul, gul, gul cepet dia ya, ya, kan, cepet dia ya, kan, cepet dia ya, kan, cepet dia ya, kan, cepet dia kan, cepet dia kan, cepet ah, dia ah seperti itu POW! SPIH! SPIH! SPIH! SPIH! tenang, tenang tenang tenang ya, jangan dihitung Entar kuning kuning, kalau kalau kuning seribet keboknya jenangannya di belakang kuning-kuning kebok ah dia bermain kan nih kakak tiki nih kakak nah, nah, kenal loh nah. dimajuin wah tuh berdua tuh dapet This lagi tuh Ronaldo kembalangan tadi dia udah belok, tapi belum lebar bola, udah belok <tuk> ah <healthcare> uh, bola habis itu, belok tangan bola, ya ayo ayo ayo orang udah tahu bakal dioperasi itu, kami siap-siap. Ayo, ayo. Jatuh nih, kan? Tenangin eh, kaki Ronaldo keluar jadinya. Eh, oh, Itu uh. pasir, Yang enak si kasur, hah hmm. tuh oh oh dibalut ah dibalut alam ah, itu ya, ya, ya, ya. Terasa, ya gimana, gimana? oh tuh di kalau Oke, anggap Ya. Ambil ambil. Oh. Yeah. Ah, ah, ah. No ah, ah, ah. Sini. Sini, set set set set set, set. golin lagi gila berada set set set, set. bolanya luka, cuy. Enak, itu belakang ah, luker aqui nah. kita jadi donate do. Matuidi kayak ini namanya butuh susah everyone guessing Bak Sini nih, di oh, arah, tapi... Wah, ya, tapi. lagi. aja. Gimana? Gimana? Gimana? Oh, ini kedua ya? Ini Oh siapa apa garek, garek. Tuh -tuh, tuh, tuh, apa ya? G bisa begitu bertendang Bertendang, bertendang ya? Ketendang. Ketendang, ketendang. Ketendang apa, tuh. Nih, tuh. Tahan, tahan Tahan, kalau gak tahan apa-apa penting -apa. udah coba, udah coba plus kilo ya ada betul enggak eh mau ke mana tahan eh eh eh jadi, pakai. Enggak. Oke, Indonesia bikin namanya aku, aneh dari kereta udah maju, udah maju, kereta maju nunggu, oke, lagi sih, oke saya Ba Di Bala Di Bala lagi, Di bala lagi nih tuh. Oh, gol lagi. Oh, oh. Next oh. Dibalut Dengan tendangan bala lalak Yang bener, Son Son namanya kamu, lagi? Pam. <tuh> Juga bobot, eh. ya? Juga ya bobo Iya itu apa eh, du tidur. Eh. tidur. Udah 3-0, udah 10-17. boleh. <tuk> eh, baru bapak pertama tuh 8 bener coba, tuh mau baca. Oh, iya, Ayo, ayo, ayo, ayo iya, iya, ayo kena koper buru-buru ini tentu. Gila iya. aja ada orangnya, Dibalik, di balik. eh dibalik, serius dibalik, oh oh oh, godo, godo, godo, godo, godo, godo, temen kena godo, godo, godo, apa? godo, godo, godo, godo, godo, godo, godo, godo, godo, ya, masuk nih, dari mana tadi masuk kan? Oh, buang aja, deh. Eh. dibalik. dus. oh, nanti oh, oh, kita juga, langsung coba lagi kali sih caranya itu tuh bisa gue mending striker ah sangat <-tune> mau mau, ambil. banget sih, lagi Oh, oh. the ball. He got the space. Nah, nah enak sih kalau nggak ada. ada orang lagi, nah, ah, iya iya, tuh, Ada sakit, eh, Mbak, nggak bisa. Gitu. Gora ngia tuh, itu kan karna kan kan siang kasih kirim karna dia, ada dua first class, tadi, eh, pet, ah, tendang, Wow. Wow. Oh, oh, oh, oh, wow. wow. Itu sah. Oh, nice. oh nice. Pisu kali. Mm. dari hmm. yeah. semua kita lanjut di sini. Hmm. jual kan? Kenapa gue si dia? Kenapa dia ya? ini bukan ini bukan. Hahaha. itu nanti mode nyerang benteng buat, oke gol lagi tuh, ini uh. eh Ronaldo kosong tadi, eh kosong lagi, gol lagi, ah. enggak sakit kepala lagi ganti ganti ganti sana sana itu agak dia <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> eh hey, hey, eh <hey>. <laughs> Coba, Temata, apa kena mata? Apa Oh, ya, Udah, buru eh. dia lihat dari gak pecah oh. Oh. gato <laughs> dapat nih itu dapat nih begitu Ki tendang Ki apa <laughs> Tuh, ah gitu dong. Masuk lagi lagi, lagi ya, Sekarang lagi jadi kayak dimisi mana deh. Oh. Duh, kan. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh kita dapat jadi main nah, ya, ya, ya. ya gua lagi terus roti gua, gua kan ya, ya. Oh, dong ah kita Buzit tambah waktunya 5 menit Kurang Offside Hai. satu dua satu Ada juga 2 dua ya Oke deh Oke okay, guys Beneran di bantai 12 yeah, yeah, Allah right.